Hai hai hai Kembali lagi di channel ini ya teman-teman Pasti masih di channel si Kren boy teman-teman Wow lihat teman-teman Di depan banyak banget mainan mobil-mobilan berwarna merah teman-teman Wow banyak sekali ya teman-teman Mari kita ambil dan kita cuci ya teman-teman nah, Ini saya sudah membawa wadahnya teman-teman Mari kita wadahin ke sini teman-teman dengan ini kita bisa cuci teman-teman Wow lihat teman-teman Banyak sekali ya teman-teman Lihat Wow kita ambil sembarang aja ya teman-teman Oke teman-teman kita masukin satu Sini teman-teman pindah teman-teman uh, Dua Wow Tiga teman-teman Empat Lima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 enam belas wow ada tujuh mainan teman teman yang ada di wadah ini dan kita akan cuci teman teman oke teman teman sampai jumpa di pencucian teman teman wow kita sudah berada di tempat pencucian teman-teman Wow, lihat ini mainan yang kita tadi ambil ya teman-teman Dan ini adalah air yang akan kita bersihkan Atau untuk kita bersihkan ya teman-teman Oke teman-teman, mari kita langsung saja cekidot Ambil saja mainannya Oke, kita mulai ya dari yang pertama Ini ya teman-teman, lihat Wow, kotor teman-teman Kita mulai saja teman-teman Oke, kita mulai bersihkan ya teman-teman Wow Wow oh. Ini adalah Mobil Gani Teman-teman Wow Mobil Gani teman-teman Oke kita udah dapat satu teman-teman Dan selanjutnya Wow Ini apa ya teman-teman Wow Oh ikan teman-teman Oh kita sudah dapat ikan teman-teman Dan kita ambil Yang ini teman-teman Wow Wah sudah bersih teman-teman Kita dapat mobil teman-teman Oke okay. Ambil lagi teman-teman Wow Airnya sekitar berubah jadi warna, hili, warna merah, teman-teman. Warna pink, teman-teman. Wow. Oke, teman-teman. Kita sudah mendapatkan mainan lagi, teman-teman. Sudah bersih tentunya. Dan ini adalah mobil. Truk, teman-teman. Wow. Selanjutnya, teman-teman. Kita ambil. Wow. Wow, ini adalah mobil Slender, teman-teman. Selanjutnya, oke, oh, kita cuci ya, teman-teman. Wow, ini adalah mobil molen. Untuk penggilingan eh, semen, ya teman-teman. Dan selanjutnya, wow, ya teman-teman. Ini adalah mobil traktor, teman-teman. Beko, selanjutnya, teman-teman. Masih dengan mobil yang sama nah. Mobil beko juga teman-teman Selanjutnya teman-teman oh, Wow Mobil untuk jalan raya seperti tadi, teman-teman. Ini versi besarnya, teman-teman. Wow, warna kuning, teman-teman. Selanjutnya, wow, mobil pickup. Selanjutnya, wow, mobil traktor lagi, teman-teman bulldozer. Oke, okay. selanjutnya. Wow, sama seperti tadi teman-teman Tapi ini versi kecilnya Wow, lihat Selanjutnya Wow, mobil warna ungu teman-teman Selanjutnya Wow, mobil keren teman-teman Dan selanjutnya Wow Mobil warna kuning lagi teman-teman Selanjutnya Wow Warna ungu teman-teman Wow Lagi Mobil warna merah teman-teman Wow Kita sudah menyelesaikan misi kita Untuk membersihkan mainan teman-teman dan lihat airnya sangat berwarna merah teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian teman-teman. Supaya si Kren boy aktif lagi dan sering upload di Youtube ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.